Selamat pagi adik-adik teruna yang dikasihi oleh Tuhan Pagi ini kakak mau temenin adik-adik untuk bersaat teduh bersama sebelum melakukan aktivitas kita Hari ini bacaan Alkitabnya terambil dari Yeskiel 32 ayat 2-10 Yeskiel 32 ayat 2-10 Sebelumnya mari kita satu dalam doa yuk kita berdoa Terima kasih ya Tuhan untuk hari baru, untuk nafas kehidupan baru yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Kami juga masih merasakan dan masih mendapatkan apapun yang sudah kami dapati ya Tuhan di hari ini. Sekarang kami akan membaca dan merungkakan firman-Mu, biarlah Tuhan yang mau memberkati, Tuhan yang mau mencurahkan roh kudus-Mu, sehingga kami pada akhirnya boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Yeskiel 32 ayat 2-10 yang menyatakan. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Firaun, Raja Mesir, dan katakanlah kepadanya. Engkau menyamakan dirimu dengan singa muda di antara bangsa-bangsa. Tetapi engkau seperti buaya di laut, sungai-sungaimu kau buat berbuih, engkau mengeruhkan airnya dengan kaki, dan menggelompar dalam lumpur sungainya Beginilah firman Tuhan Allah Aku memasang jaringku menangkap engkau Dengan sekumpulan bangsa-bangsa yang banyak Dan mengangkat engkau di dalam pukatku Kuhempaskan engkau ke tanah Kulemparkan engkau ke padang Dan ke atasmu kusuruh hinggap segala burung di udara Dengan dagingmu ku kenyangkan binatang-binatang seluruh bumi Dagingmu ku biarkan berhamburan di atas pegunungan Lembah-lembah aku penuhi dengan bangkai-bangkaimu. Bumi kuberi minum, darahmu yang mengalir. Ya, juga gunung-gunung. Dan alur-alur sungai akan penuh dengannya. Waktu aku membinasakan engkau, langit akan kututup. Dan bintangnya aku buat berkabut. Matahari kututup dengan awan dan bulan. Cahayanya tak disinarkan. Semua yang bersinar di langit akan kugelapkan demi engkau. Kegelapan ku datangkan atas tanahmu, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku menggelisahkan hati banyak bangsa, kalau aku membawa kamu sebagai tawanan di tengah bangsa-bangsa, ke negeri-negeri yang belum kamu kenal. Aku akan membuat banyak bangsa kaget melihat engkau, dan raja-rajanya akan menggigil melihatmu, kalau aku menetak-netakan pedangku di hadapan mereka. Mereka akan gentar, terus menerus, Masing-masing demi hidupnya pada hari kesudahanmu. Hari ini judul renungan kita adalah siapakah dirimu? Suatu hari pemimpin rapat daring menyapa, Selamat pagi, saya membalas sapaannya, Tetapi pandangan saya tidak sedang ke arah beliau. Pikiran saya justru tertuju kepada tampilan wajah saya di layar komputer. Inikah penampilanku? Saya lalu memandangi wajah-wajah lainnya yang hadir dalam rapat melalui video tersebut. Saya dapat mengenali mereka semua, itu sudah pasti. Kemudian, saya kembali memperhatikan penampilan saya. Rasanya, aku harus menurunkan berat badanku dan mencukur rambutku juga. Dalam benaknya, Firaun merasa dirinya hebat. Ia menganggap dirinya adalah... Singa muda diantara bangsa-bangsa bahkan seperti buaya di laut di ayat kedua yang kita baca tadi. Namun kemudian Firaun melihat sekilas gambaran dirinya dari sudut pandang Allah. Allah menyatakan bahwa Firaun akan dijatuhi hukuman dan mayatnya akan dibuat Allah menjadi makanan bagi binatang liar sehingga banyak bangsa kaget melihat engkau dan raja-rajanya akan menggigil melihatmu, di ayat ke-10. Ternyata Firaun tidak sehebat yang dia kira loh. Nah, di sini kita mungkin mengira kerohanian kita baik-baik saja sampai kita melihat dosa kita sebagaimana Allah melihatnya. Jika dibandingkan dengan standar kekudusan dari Allah, segala kesalehan kita seperti kain kotor, ada di Yesaya 64 ayat 6. Meski demikian, Allah juga melihat sesuatu yang lain. Apa? Sesuatu yang menjadi kebenaran bagi orang percaya. Dia melihat Yesus dan melihat kita di dalam Yesus. Apakah sekarang kita dalam keadaan kecewa? Ingatlah bahwa keadaan itu bukanlah diri kita yang sebenarnya. Jika kita telah beriman kepada Yesus Kristus, hidup kita berada di dalam Yesus dan kekudusannya pasti melingkupi diri kita. Sesungguhnya lebih dari apa yang kita kira, lebih indah dari apa yang kita kira. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari adik-adik selalu minta roh kudus untuk menguatkan kita melewati hari-hari ke depan. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman Tuhan yang masih boleh kami baca dan renungkan bersama. Biarlah Tuhan yang terus menguatkan kami, terus menyadarkan kami bahwa kami selalu bisa menjadi anak-anak Tuhan, yang selalu harus mengandalkan Tuhan juga dan bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Sekarang kami siap melakukan aktivitas kami, Tuhan juga yang jaga, Tuhan sertai, Tuhan yang menguatkan kami dalam menjalani hari-hari kami ke depannya. Tolongan puni segala kesalahan dosa kami ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jaga kesehatan selalu ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.